Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku ya Seputar ibu rumah tangga Di desa hmm, Pertama-tama aku mau beres-beres rumah gitu ya Teman-teman Uh, seperti yang terlihat di depannya, di thumbnailnya Aku tuh mau ke sawah gitu setelah beberes Tapi ya aku mau nyabutin rumput di uh, tanaman kangkung aku Karena rumputnya udah banyak banget Dan sebelum ke sawah aku mau beberes rumah dulu ya Biar tenang gitu dan aku tadi udah angkatin kasur ya banyak sekali debunya debu yang lengket-lengket gitu bekas makanan gitu dan ini udah beresnya punya lanjut aku mau ngepel oh ya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin terima kasih aku ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton video aku yang suka nge-like, yang suka komen maupun yang gak pernah komen Uh, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman teman semoga kebaikan teman teman semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dan ini ngepelnya udah ke area depan tv ini ya teman teman Gitu tuh ngepelnya aku udah dua kali gitu ya karena susah banget ya Mungkin udah seminggu aku enggak angkat gitu kasurnya, banyak sekali yang lengket-lengket. Dan alhamdulillah ya, ini udah beres gitu ngepelnya. Kalau udah rapi uh, pikiran pun jadi tenang ya. Kalau mau kemana-mana. Oke, okay, ngepelnya udah selesai dan udah rapih ya rumah aku. Dan tadi aku juga udah masak, aku enggak rekod ya karena ribet gitu. Karena aku pengen cepet buru-buru ke kebun, mumpung ada yang apa yang yang ngomong anak aku ikutin terus ya. Jangan di skip-skip, teman-teman, dan ini ceritanya udah di sawah gitu karena sawahnya itu deket banget ya lima menit juga udah nyampe aku lihat-lihat dulu pemandangannya ya temen-temen sambil cuci mata gitu dan ini ada jantung pisang sangat menggoda ya kalau diambil tapi itu punya orang untuk dimasak gitu ya enak kayaknya dan ini jalan setapak ya arah ke rumah aku dan ini tanaman kangkung aku nih baru tumbuh segini Dan ini tuh kemarin sorenya udah aku cabutin ya si rumputnya Coba lihat ya teman temen itu tuh rumputnya sangat banyak banget ya Dan ini tuh mau aku pupuk gitu tapi sebelum dipupuk aku mau cabutin dulu Karena takutnya nanti kalau nggak dicabutin ikut tumbuh besar ya si pupuknya cuma nanti ya pupuknya dua hari setelah pencabutan si rumputnya dan tanaman kangkung aku tuh pada gak, ada yang gak tumbuh gitu ya teman-teman karena kekeringan kayaknya karena beberapa hari enggak uh, hujan gitu dan ada tanaman kangkung aku ya yang tadi satu tuh udah agak besar ya harusnya emang nanam itu agak sedikit-sedikit ya enggak enggak dibanyak-banyakin gitu maklum ya teman-teman aku tuh masih belajar gitu aku belajar dari kakak ipar aku hmm, lanjut nih aku mau cabutin dulu ya si rumput-rumputnya lihat ya teman-teman sangat banyak sekali dan ini aku ke kebunnya sendirian gitu enak banget ya teman-teman ngerekam di sawah tuh nggak ada orang gitu jarang banget ada orang paling kalau ada orang satu atau dua aja beda kalau lagi di rumah yang ngerekam di rumah tuh harus bener-bener uh, nggak -bener ada orang ya di rumahku tuh emang suka banyak banget orang jadi aku tuh harus sebisa uh, mungkin ya mem memanfaatkan situasi kalau lagi gak ada orang baru aku bikin video gitu Eh lanjut ke videonya ya teman-teman ini tuh masih nyebutin si rumputnya ya e, banyak banget kan teman-teman rumputnya tuh rumput liarnya dan ini tuh ada pohon cabai ya semoga cabainya tumbuh subur ya teman-teman doain ya dan ini aku mau minum dulu ya karena lumayan ya sakit pinggang gitu harus uh, berdiri kadang jongkok gitu oh ya teman-teman adakah teman-teman yang sama kayak aku suka berkebun begini bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman uh, dan ini udah hampir selesai ya teman-teman uh, nyebutin si rumputnya lanjut aku ngambilin sir sampah-sampahnya ya banyak sekali sampah kering-kering gitu dari pepohonan yang jatuh dan ini tuh udah kering gitu ya teman-teman sampahnya dan ini tuh lanjut aku mau nanemin kangkung lagi ya aku mau eh uh, nanem yang kosongnya gitu ya ada tanaman yang nggak tumbuh gitu jadi aku ngambil dari tanaman yang uh, tadi banyak gitu aku cabutin sedikit-sedikit lalu aku masukin ke tanahnya ya yang kosong-kosongnya semoga tanamanku bisa tumbuh subur ya teman-teman amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk bantu channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.